pertama kita klik sekali di yang nomor dua ini klik kemudian klik insert kemudian ada tampilan seperti ini klik saja oke okay. ah sini ini sudah langsung berubah ya sudah langsung berubah inilah yang perlu kedua tadi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang di Mubarak Channel Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua Bagian sakit saya doakan agar segera diberi kesembuhan Pada tutorial berikut ini saya akan membahas cara mudah merubah dokumen PDF ke Word dalam hitungan menit Sedikit saya jelaskan apa itu PDF dan Word PDF adalah singkatan dari Portable Document Format yang mana ini merupakan format file dokumen elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dokumen dengan format yang sama. Dokumen Word adalah dokumen yang dibuat menggunakan aplikasi pengolah data Microsoft Word. Yang pertama yang kita siapkan adalah kita harus mempunyai dokumen PDF yang bersih. Bersih ini adalah bebas dari skenan. Karena apabila kita memiliki dokumen PDF yang skenan, Nanti hasil apabila kita pindahkan ke Word, nanti tidak jernih. Pertama kita buka, kita lihat dulu dokumen yang kita siapkan. Kemudian kita pastikan lagi di mana kita simpan. Saya menyimpan yang mau saya rubah ini di mubarok Channel. Ini dokumen. Di dokumen sini, ini, ini ada tiga. Ada tiga yang akan saya rubah rencana ini. Oke. Okay. Langkah pertama adalah kita harus membuka Word, aplikasi Word bagi yang belum segera diunduh ini saya sudah punya ini kemudian klik kanan open ini tampilan dokumen word ya cara pertama adalah pertama kita buka kita klik file yang pojok kiri ini klik kemudian buka klik open Kemudian klik yang paling bawah browse. Nah, nah di sini saya menyimpan tadi di yang file yang mau saya siapkan adalah pertama di dokumen, kemudian di Mobarok Channel, klik dua kali, scroll ke bawah. Ah ini, yang pertama adalah analisis perencanaan dalam kopi baru. Ini, ini yang akan saya rubah klik saja, klik klik open kemudian ada tampilan seperti ini klik saja oke okay. ini proses bawah ini sudah berubah menjadi word bisa anda scroll ke bawah langkah selanjutnya adalah kita, kita simpan ya klik file kemudian save as kemudian di browse, kemudian di dokumen, di mobile channel, ah ini judulnya dan ini word document, kita save, maka ini otomatis ter tersimpan ya, bisa kita lihat di, di file explorer, Ah. Di sini sudah ada dua ya, sudah ada dua. Pertama tadi adalah ini yang PDF-nya, yang di atas ini inilah dia Word-nya. Jadi sudah ter tersimpan ya. Nah, ini ada dua dokumen. Yang kiri ini ini adalah yang PDF, dan ini yang Word yang sudah kita rubah ya. Ini sama-sama judulnya, analisis. Sini juga analisis. Ini yang dokumen pertama yang kita rubah. Cara kedua sama. Kita siapkan wordnya. Setelah kita siapkan word, kita klik insert. Kemudian kita beralih ke kanan. Di sini ada objek. Klik saja. Pilih yang bawah. Text from file. Klik. Nah, di sini kita pilih ya. Kita pilih dokumen yang mana? mau kita kita pindahkan saya nyimpan di di dokumen mobile channel kemudian Scroll ke bawah. nah ini yang kedua ini yang mau saya kita ubah ya Putusan versek terhadap pecarian prajurit TNI klik sekali di yang nomor dua ini klik kemudian klik insert kemudian ada tampilan seperti ini klik saja oke okay. Nah sini, ini sudah langsung berubah ya. Sudah langsung berubah, inilah yang ke kedua tadi. putusan Fastestake terhadap perjurit TNI yang diselesaikan oleh Mubarak Channel. Untuk ini kita simpan. Bisa langsung kontrol S. Tapi untuk pembelajaran saya ber secara perlahan-lahan saja Klik File, pojok kiri. Klik Save As. Kemudian, Browse. Di mana tadi mau kita simpan? Di dokumen di mobile Channel, scroll ke bawah. Nah, ini ada Word document, langsung di save. Maka otomatis sudah tersimpan ya. Kita lihat di file explorer-nya. Nah, nih. Pertama tadi hanya PDM-nya saja ya, putusan VSEC terhadap perceraian project TNI yang disersi. Nah, di sini sudah ada word ya, putusan VSEC terhadap perceraian project TNI yang disersi. Jadi sudah ada dua. Ini dia ya, dokumen kedua yang kita rubah Yang sebelah kiri ini adalah PDF, yang sebelah kanan ini ada word, ini judulnya sama, putusan VSEC, PDF-nya ini putusan tag di word -nya. Cara yang ketiga adalah kita buka file explorer. Kemudian kita klik yang mau kita rubah PDF ke Word. Ini ya, yang ketiga ini ya. Ini yang mau kita rubah, klik tekan mouse kanannya. Kemudian klik convert file with Nitro Pro. Ha, ini dia. Kemudian klik convert to microscope Word. Klik saja jadi untuk hal ini, Anda harus mempunyai aplikasi nitro ya. Nah ini tampilannya. Ini dia yang mau kita mau kita berubah. PDF Sejarah Kerajaan Majapahit. Di sini ada tulisan convert, klik saja. Ini proses. Kita tunggu ya. Sudah menjadi word ya. Sejarah Kerajaan Majapahit. Paling untuk memastikan ini apakah sudah berubah, kita lihat di... File explorer tadi ya. nah ini sudah ada ya. Sudah ada wordnya ya. Nah, ini, ini sudah ada wordnya. Ini ada tanda word. Tadi hanya ini seperti ini ya. Nah ini yang yang sudah kita rubah ya. Yang PDF ketiga yang kita rubah. Yang sebelah kiri ini PDF, yang sebelah kanan ini adalah Word. Baiklah itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial tentang cara mudah merubah PDF ke Word lain waktu akan saya jelaskan lagi hal-hal yang berkaitan tentang Microsoft Word. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.